Oke, okay guys. Selamat datang di channel gua dan Trimulana. Di video kali ini, gua, ya, pertama kalinya gua seperti ini. Kalau dimana itu, gua akan menjelaskan secara singkat versinya gua untuk murid-murid yang baru, yang mungkin ini hampir sama dengan uh Japan. Cuma bedanya, gua ini server Jepang, sedangkan beliau server IN. Ya jadi itu bedanya dan satu alasan lagi kenapa gua membuat ini karena gua karena gua ada rencana misalkan dapat murid yang baru dalam 10 kali pool pertama itu gua langsung bikin ya mulai sekarang udah mulai bikin gitu ya dan hasilnya ternyata oh ternyata karena gua sayang pakai multi nya jadi gua make single pull dan hasilnya di pool pertama <laughs> Oke, okay, mari kita lihat bagaimana penampakan dari saku ini. Dari laptop, dulu, eh. oh, oh, ini kah? di mana gereja gitu eh. Ketanya suara Hai, Ketanya... あまり隠し事 oh ya, mirip dengan ini cuy. Ini mirip dengan murid apa? dengan karakter yang gua favorit ini di anime-anime. Anime. Nah, oke okay, mari kita lihat bagian sakurakonya. Di sini dia adalah seorang attacker yang ditempatkan di tengah ya. <tuh> Sorry guys bersin. <tuh> oke okay, untuk Sar sakurako dia merupakan seorang attacker mistik ya warna biru. Dan defend-nya pun warna biru. Yang berletak di bagian tengah ya. Bukan di depan ya. Untuk karakteristiknya yang dimana ini di kota indoor pokoknya di kota lah di kota ini dia merah kalau dia outdoor dia senang. indoor itu biasa saja ya untuk ininya nggak perlu lah ya 17 tahun, bulan 10, tanggal 4 160 cm waduh pendek juga, juga. 160 oke untuk x skillnya itu adalah dia akan memberikan sejumlah attack sebagai damage kepada satu musuh dan akan menimbulkan fokus assault selama 30 detik untuk normal attacknya nanti itu akan menghantarkan sejumlah attack sebagai damage sebagai damage tambahannya untuk normal skillnya dia akan meningkatkan attack speed sejumlah attack speed selama setiap 40 detik ya. Untuk pasif skillnya, untuk pasif skill dia akan meningkatkan attack speed sekian persen. Loh attack speed lagi cuy? Oh berarti dia nih fokusnya attack speed berarti ya? Sedangkan untuk sub skillnya itu dia akan memberikan sejumlah dari attack tambahan yang dihasilkan ketika menembak atau ketika menargetkan musuh yang memiliki special arm armor ya. Special armor itu yang warna biru ya. enggak salah itu warna biru tuh oke jadi dari sini gua pastikan in round, ini orang ini mengutamakan attack speed yang mana ini attack speednya ini sampai dua kali cuy ininya pasif dengan ininya juga nih ya mari kita lihat penampakan dia di battle wah oh. oh, ini kayaknya cocoknya buat boss tidur. <laughs> Arigatou Oke, okay, siap. Nah, tuh. Ini cocok buat nge Oke, okay, tanpa perlu lama lagi, mari kita coba di in-game-nya ya. Ini kebetulan dapat nih. <laughs> Kalau enggak dapet yang mungkin nggak bakalan showcase in-game-nya. Tomoni sendiri, cok. に kita lihat Tuh kan dia cocoknya kayak itu untuk anunya -seng ntar gue penasaran kita coba suruh maju ke depan oke okay. nah ini nih sejajar ini ya begitulah anunya Drive ini gua di ini ya di challenge mode jadi makanya agak sedikit susah